Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channelnya Derosa Auto, De Auto. Oke, okay, terima kasih kepada teman-teman dari Derosa Auto Yang sudah stay terus dan sudah menonton terus channelnya Derosa Auto Karena di channel ini kita akan membagikan stok-stok showroom Dari teman-temannya Derosa Auto Ya Oke, kali ini saya ada di sekitaran Theater Pamulang nih Tepatnya di R3i eh, R3 Mobilindo R3 Dan saya kebetulan langsung ditemani dengan pengelola showroomnya Atau staff marketingnya ya Bang ya, okay. dengan Bang siapa Bang? Saya Ilham Bang Bang Ilham, ya Bang Ilham dari R3i Mobilindo Oke, Bang Ilham, Ya, yeah. kalau teman-teman mau tahu showroomnya R3i Silakan, menghilang. Oh, Kasih tahu alamatnya, pak. Uh, untuk alamatnya R 3 ya. i Mobilindo sendiri, kami berada di Jalan Theater Raya, BSD nomor 17 belas. Ya, Tangerang Selatan. Siap. Untuk persisnya bisa di di Google Maps juga. Ya. R 3 i Mobilindo atau patokannya sebelah Bank Batan Theater. Sebelah Bank Batan Theater iya. ya. Tos, teman -teman, jalan. ya. Kalau aman teman-teman. Ya, kalau teman-teman lewat tol nanti keluar aja tol BSD ya, bang. Tol BSD Pamulang. BSD Pamulang ya. Iya. Nanti tinggal ambil ke kiri, langsung mentok. Cari aja R3I mobil Indo. Mobil Indo ya Bang ya. Nomor teleponnya silakan Bang Ilham. Oh iya untuk nomor teleponnya sendiri Siap. kalian bisa langsung menghubungi ke 0812 ya. 602692. Siap. Oke Bang Ilham uh, kita akan bagi bagi stok nih Bang Ilham. Informasi stok unit R3I mobil Indo ya. Okay. Nah yang pertama kita ada BMW nih kayak Bang. Ya, iya. ini BMW M46 318i tahun 2001. 2001 ya, Bang. Ini mau warna warna biru, <laughs> ya kan? Kinclong. <laughs> Udah siap pakai nih kayak ini, Bang. Gaspol. Iya, terus. gaspol terus. Ini transmisi matic, kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometer sendiri 140.000, Bang. Kilometer 140.000, teman-teman. Masih worth it, siap pakai, ban-ban juga tebal, bodi mulus, normal function. Normal function ya. Pokoknya siap pakai, ya. Nah, kebetulan ini platnya plat Bogor ya teman-teman Ganjil Pajaknya hidup ya Bang? Pajak hidup? Hidup di ya ini semua pajak hidup Pajak hidup, pokoknya bulan 10 teman-teman pajaknya Platnya juga masih panjang Atas nama perorangan ya Bang ya Perorangan Perorangan, oke ya, Bang, kalau boleh tahu harganya di dibanderol berapa Bang? Untuk harganya sendiri M46 ini kami buka harga 93 Tapi masih nego kok 93 juta teman-teman ya Nah untuk paket kreditnya bisa nggak Bang? Untuk M46 ini kita only cash. Only cash ya. Only cash only, only teman-teman ya. Untuk beli BMW nggak hmm. perlu kredit, cash aja ya. Aja. <laughs> cash aja. Cash <Ket> aja. <laughs> Oke. Okay. Jadi khusus untuk subscribernya Derosa Auto, nanti kontak ke Bang Ilham aja, bilang aja dari channelnya Derosa Auto mau beli BMW, ya, Bang, ya. Oke. Okay. Siap. Kalau WA tinggal di screenshot aja. Langsung kirim ke Bang Ilham, ya. Siap bang, kalau gitu only cash. Kita lanjut ke selanjutnya nih bang, oke. ke artis ya bang ya. Oke, oke. Ini artis tahun berapa nih bang? Ini artis tahun 2004 2004 ya. Siap. Nah, transmisinya bang? Transmisinya metik, tipenya dia tipe G. Transmisi metik, otomatik tipe G ya. Pajaknya juga panjang. Pajak panjang 03-2023 dua 03, Ini plat Bogor juga. Plat Bogor ya bang Begur. ya. Kilometernya berapa ya bang? 1 kilometer sendiri sudah 160 ribuan. 160 ribuan teman-teman. Matic masih oke okay, bang? Matic masih oke. Okay. Masih oke okay, ya. Masih Pokoknya okay. semua fitur-fitur masih berjalan normal. Aman ya? normal. Masih aman ya bang ya. Kaki-kaki oh, kaki semua. Kaki-kaki semua aman ya. Hmm. Siap. Oke okay, bang. Artinya dibanderol berapa bang? Untuk cash saya buka harga 85 nego bang. Tinggal ngopi-ngopi, datang aja ke R3i Mobilindo. Siap. Ya. Untuk paket kreditnya Bang, silakan Bang, di-share Bang. Ini bisa dikredit, beda sama itu kan. Siap. Dan dikredit. untuk kreditnya sendiri ya. DP-nya 35 ya. dan angsurannya 2,1 untuk 4 tahun. Oh, DP 35, angsuran 2,1 untuk 4 tahun. 4 tahun ya, teman-teman ya. Tahun. Oke Bang, kita lanjut lagi nih Bang. Ke belakang saya ini ada Grand Max warna hitam ya Bang ya. Nah buat ini niaga nih enak nih. Buat niaga, <laughs> ini mobil dua fungsi buat mobil keluarga bisa, buat bisa. niaga bisa ya, Bang. Buat ya? Niaga nah, bisa. Ini tahun berapa, Bang? Kalau ini tahun 2016, Bang. 2016 hmm. ya. Nah, 2016 Grand Max tipe D ya, tipe D. Nah, 13D. 13D, teman-teman ya. 13D, kilometernya berapa bang? Mobil ini kilometernya sendiri 71000 iya. bang? 71000 teman-teman, masih 71000 Masih rendah ya teman-teman Nah, Grand Max-nya kebetulan pajaknya on ya bang? Pajak hidup Januari? Pajak hidup Januari bulan satu Jakarta Utara platnya Genap ya teman-teman nah, Ini dibanderol berapa bang harganya bang Grand Max bang? Untuk Grand Max ini saya buka cash 109. 109 teman-teman, harga cashnya Kalau paket kreditnya bang, silakan bang Untuk paketnya sendiri, ya. dia DP-nya 27 juta 27 juta, bang. angsurannya bang? Angsurannya <laughs> 2,9 bang angsuran 2,9 teman-teman Tenornya berapa tahun bang? 4 tahun empat ya? tahun, tahun ya, tenor 4 tahun 4 tahun tenornya Kita lanjut lagi ke dalam ya teman-teman, yuk nah ini yang banyak dicari orang nih bang diburu orang nih Honda City ya bang ya Honda City Z Honda City Z ya VTEC yang ini VTEC tahun berapa bang? ini tahun 2000 tahun 2000 teman-teman ya e, transmisinya bang kalau boleh tahu untuk mobil City ini transmisinya manual manual teman-teman transmisi manual tahun 2000 ya nah kilometernya berapa ya bang? untuk kilometernya 11 untuk kilometer sendiri seratus 130 130000 puluh ribu. masih bening, teman-teman. Bayangin aja nih Honda City tipe Z tahun 2000 masih bening ya. Masih bening. Siap. Harganya berapa bang? Untuk harga saya buka lima sembilan. Lima sembilan ya? Nego. Oke lima sembilan nih teman-teman ya. Kalau misalnya untuk subscribernya Dede auto di angka 55 lima bang? Ya bolehlah. Bungkus ya bang. Bungkus ya. teman-teman. Aji mumpung ini barang langka. 55 juta Ya teman-teman ya Siap ya Kita lanjut lagi ke unit selanjutnya nih bang Ada Luxio ya bang Ya Mobil khusus travel Antar jemput Iya Bener gak? Bener bener, <laughs> bener Mobil bener, keluarga bener. ya kan <laughs> Multifungsi Multifungsi Luxionya nya ini tahun berapa ya bang? Kalau Luxio ini tahun 2011 Tahun 2011 ya Tipenya tipe D ya bang? Tipe D Tipe D teman-teman ya Nah Uh, ini kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometernya sih masih 125.000-an. 125.000, teman-teman, Luxio D tahun 2011. 2011. 11, ya. Nah, uh, harga cashnya berapa, Bang, di bandrol, Kalau Luxio ini cash saya buka 106 nego. 106 nego, teman-teman, ya. Kalau untuk kreditnya, Bang? Kalau untuk kreditnya DP-nya itu sekitar ya. 30 juta DP 30 juta ya Angsurannya? 2,6 2,6 teman-teman DP 30 angsuran 2,6 dapat Luxio tahun 2011 ya. Bisa buat usaha travel ya bang? Bisa banget Bisa banget Multifungsi lah Multifungsi Pajak hidup ya bangnya panjang ya? Pajak hidup panjang ya, Kebetulan ini platnya plat Bogor teman-teman Ya kan? Pajak panjang bulan 5 Ya Siap? Kita lanjut lagi nih, Bang. Barang yang banyak diburu juga nih, Avanza, mobil sejuta si umat. Ya. Ini tahun berapa, Bang? Ini 2016. 2016, teman-teman. Avanza G ya, tipe G, ya Bang. Avanza tipe G. Tipe G 2016 transmisi manual. Manual, teman-teman. Kilometernya berapa, Bang? Untuk kilometernya sendiri 84.000. Ribu. 84.000 ribu. masih worth it juga, ya kan? Mobil kinclong, kaki-kaki oke, ya Bang. Ya, oke, okay. semuanya. Pokoknya, siap pakai, ya Bang. Semua siap pakai, pokoknya buat kalian semua yang beli mobil di sini. Pasti kami cek general check-up di engine, siap di mesin, siap kaki-kaki, kaki-kaki elektrikal. Jadi, kalian semua tinggal pakai aja, pakai iya. aja ya. Kepuasan Ini nomor satu, betul. Pajaknya mepet nih, Bang. Bulan sembilan ya? Iya, bulan ini pajaknya mepet, bulan sembilan. Bulan sembilan, plat Tangerang Selatan ya, Bang? Tangsel ganjil ya? Oke, untuk harganya di bandara berapa nih, Bang? Untuk harga cash, saya buka 145 juta. 145, teman-teman, Avanza G2016, warna hitam manual ya. Manual. 145. Nah, untuk paket kreditnya, Bang. Untuk paket kreditnya sendiri, ini DP-nya 25 juta, DP25. Amsulannya 3,2. 3,2 teman-teman. 4 tahun. Selama 4 tahun ya. Cukup terjangkau sih amsulannya 4,2. Eh 3,2 ya. Sorry ya, 3,2 teman-teman. Ya, Avanza G dapat bisa buat keliling-keliling. Mobil badak lah ya. Mobil badak. <laughs> Siap. Oke, okay, teman-teman, kalau Avanza ini mau nego pajak segala macam langsung aja telepon ke Bang Ilham ya. Oke, okay, Bang, selanjutnya nih, Bang. Oke. Okay. Ada BMW ya bang ya? BMW BMW, catatan si Boy <laughs> Wah, mobilnya full modifikasi, bempernya Ceper Lampu-lampu elektrikal semuanya hidup ya bang? Hidup, aman Tahun berapa bang? Ini tahun 95. 95 ya, yeah. tipe? E36 320i 36 320i, transmisinya bang? Manual transmisi. Manual ya? Transmis manual. Siap, transmisi manual nih BMW Ya, bisa buat Kebut-kebutan ya, Bang? Iya, anak muda, anak edik banget Anak muda, iya jaksel banget Iya, jaksel banget, <laughs> <Iyi, jaksel> banget. <laughs> Oke, okay. Bang, ini harganya berapa, Bang? Ini harganya saya buka 68 juta nego 68 juta nego, teman-teman, ya Mau saya negoin? 65, 65? Gampang lah ini juga, <laughs> ya. Yeah. ini body kit Depan, belakang, kanan, kiri Setir, semua M-Tech Ori M-Tech Ori, ya Dan spionnya juga M-Tech Siap, kalau gitu ya, lumayan pokoknya, harga ya. lumayan nih harganya Kalau kayaknya kalau langsung mau nego, jangan lupa 65 bilang bang dari channelnya di Usaha Auto ya Siap <laughs> Pajak hidup ya bang? Pajak terima hidup Terima hidup pokoknya, jadi harga 68 nego, terima hidup, saya kasih bocoran, negoin 65 aja Dikasih <laughs> nggak dikasih terserah tuh bang Ilham ya <laughs> Siap bang, ini kredit nggak bisa ya bang? Kalau ini kredit nggak bisa Nggak bisa ya? Cash pokoknya. keras Yang BMW-BMW nggak BMW bisa kredit ya? Enggak bisa Iya Dia cash keras Iyalah pokoknya yang beli BMW kantongnya tebel Banget Mantap pokoknya <laughs> Ada apa lagi bang kayaknya di sebelah bang? Yang lagi di eh, ini Ada ya? sebelah satu unit lagi, cuma lagi kami detailing Oh nggak apa-apa, lagi iya. dipoles ya bang lagi ya? Lagi di detailing nah, Lagi di poles, ada CRV ya bang? CRV, CRV 2400 2400 tahun bang? 2010 2010 teman-teman 2010-2400 cc Kilometernya berapa bang? Kalau untuk kilometernya sendiri sih baru berjalan 90 ribuan 90 ribu ya transmisi otomatik ya bang ya. Metik Pajak panjang ya? Panjang. panjang Platangsel Platangsel juga Harganya berapa bang? Barang apa? Harga Kalau untuk harga sendiri kami buka 153 nego. 153 teman-teman ya Harganya pokoknya udah dipolesin sama bang Ilham Terima cakep Kreditnya bang silakan bang kalau untuk kreditnya sendiri iya. Dia itu DP-nya 30. DP 30 juta, angsurannya? Dengan angsuran itu 4,1. 4,1 ya. Siap. Angsurannya 4,1. Tenor 4 tahun. 4 tahun ya. Sudah dapat CRV tahun 2010, Matic, kilometer 90.000. 90. Siap pokoknya Bang Iham ya. Oke, okay, Bang Ilham, tadi sudah kita informasiin stok-stoknya R3I Mobilindo dengan harapan ada teman-teman yang sedang cari unitnya langsung kontak Bang Ilham ya. Thank you, thank you. Atau langsung datang ya ke R3I Mobilindo R3I. ya, Bang ya. Siap. Oh ya, Bang Ilham, satu lagi Bang. Kalau seandainya ada customer yang deal beli di R3I Mobilindo nih Bang, kira-kira benefit yang Abang kasih apa nih? Silakan Bang. Uh, kalau bisa bonusin yang pasti. Hmm. Gratis coating bisa Ya Tergantung kita deal-deal aja makanya Oke. Dateng Ya Makanya kalau mau benefit-benefitnya Daripada saya ngomong di video ini Siap. Kalian datang Lihat mobilnya Lego Dilin Mau apa Kita usahain Siap Ya pokoknya yang pasti adalah bonus coating Teman-teman Mobilnya Langsung di coating sama Bang Ilham ya Kalau mau apa lagi Nanti Langsung, langsung aja, aja datang ya Teman-teman ya Siap Bang Ilham Oke okay. Terima kasih banyak Bang Ilham Sama-sama Atas sharing stoknya kepada channelnya Deroza Auto Semoga rezekinya lancar ya Bang Amin, Amin. Rezeki lancar okay. juga Kita pamit Bang kalau gitu Siap-siap ya, Saya juga mau keliling-keliling lagi showroom Bagi-bagi <laughs> stok lagi Siap iya, iya. Siap Kalau gitu Bang Ilham terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tetap di channelnya Deroza Auto oh. Yep, thank you okay.